Hai hai hai Jika kita amati secara detail, kucing memang mirip dengan harimau Namun yang membedakannya hanya corak dan besar tubuhnya saja Seperti yang kita ketahui, macan, singa harimau ataupun leopard disebut sebagai kucing besar Bisa dikatakan kucing adalah miniatur dari hewan buas tersebut Seorang pecinta alam liar dan ahli kucing besar bernama Simon King mengatakan bahwa hal yang dilakukan oleh kucing sebenarnya Mirip dengan yang dilakukan oleh harimau lho Ya, meski hanya dibedakan dengan ukuran tubuhnya saja, tetapi mereka menunjukkan perilaku yang sangat mirip. Namun apa jadinya, jika seekor harimau bertemu dengan kucing, apakah harimau tersebut akan tetap memangsanya? Eh, namun siapa sangka, ternyata harimau tidak selalu memangsa kucing. Hal tersebut ternyata tergantung di mana mereka bertemu. Tetapi secara umum harimau tidak memangsa kucing, karena untuk binatang karnivora sebesar harimau yang berusaha memangsa kucing tidak efisien sama sekali. Kucing terlalu kecil dan tidak memberi manfaat apa-apa, dan juga kucing ternyata jauh lebih gesit dibandingkan harimau. Namun sayangnya hal tersebut pernah terjadi ketika Sheikha Latifah, yang merupakan salah satu putri penguasa Dubai, membagikan sebuah rekaman ketika seekor anak kucing yang entah bagaimana bisa masuk ke kandang harimau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 menunjukkan seekor harimau putih menjatuhkan anak kucing malang ke tanah sebelum dua harimau lain juga mengelilinginya anak kucing ini terlihat sempat melakukan perlawanan yang berani namun untungnya jika bukan karena dua penjaga yang bergegas untuk menyelamatkannya kucing malang itu tidak akan berhasil melarikan diri dari tiga harimau itu Shika Latifa sendiri dikabarkan memiliki sejumlah hewan peliharaan eksotis dalam bio instagramnya saja dia menyatakan bahwa dia adalah penyayang binatang, dan sebagian besar postingan di akunnya menampilkan hewan peliharaannya. Bahkan dalam video penyelamatan anak kucing tersebut, dia menulis, "Satwa liar kecil ini masuk ke salah satu kandang harimau dan ditangkap oleh harimau." Kucing ajaib pemberani itu baik-baik saja setelah diselamatkan dan tidak akan tersesat lagi. Video lain yang dibagikan juga sebagai bagian dari postingan yang sama yang menunjukkan bahwa anak kucing itu ditangkap oleh salah satu harimau putih. Dalam Instagram Stories-nya, Putri Dubai membagikan kabar terbaru tentang anak kucing tersebut pada hari Sabtu dengan mengatakan bahwa ia sedang diperiksa oleh dokter hewan. Meskipun anak kucing bercorak hitam dan putih itu tampak ketakutan, tampaknya tidak mengalami luka luar. Di akun Instagramnya, Sheikala Tifa membagikan pembaruan rutin tentang hewan peliharaan eksotisnya termasuk orangutan, singa, simpanse, serta beberapa burung dan kuda. Pada bulan Januari lalu, dia membagikan tautan ke saluran YouTube-nya Animalia. Saluran ini menampilkan marga satwa luar biasa Sheikah yang tinggal di suaka tepi pantainya oleh burj al-Arab yang ikonis, kata deskripsinya. Sementara itu video penyelamatan anak kucing juga mendapatkan banyak suka di media sosial.